Halo semuanya, selamat datang dalam program video pendek pembelajaran bahasa Menado singkat yang diberi judul Kase Taudang Mener. Di pelajaran kita kali ini kita akan belajar kata baru yakni tasono. Tasono. Tasono artinya tidur atau lebih tepatnya tertidur. Sleep. Namuri. Contoh penggunaannya. Hey, janta sono kwa, somo sampai torang. Hei, jangan tertidur. Kita sudah mau sampai. Hey, don't sleep. We almost there. Ne, nemore nai de. Mosuguresu. Contoh lainnya. Na padang tunjung, so siang le masih Lihat anak itu, sudah siang tapi masih tidur. Look at him, it's already noon, and he's still sleeping. Mita anoko, mohiro na no ni, mada neteiru da Sekian pelajaran kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Asono, Hime. Woi, kia apa ngana ganti-ganti tak punya pay lagu, ha? Yeh, jangan baper perkuat. namanya juga kita lagi belajar kata baru dari mener Squidward, Patrick, napa dang Smokehole jongo nih? Eh, barusan apa tuh Mama Mickey pemaksud? Ah, Smokehole, itu kwa, tunggu jauh next video, mener mau bahas Oh, oke okay, dong kalau begitu, BTW とその後 ah, so no, no, jo.